Hai hai hai Meski sudah banyak usaha yang dilakukan untuk mencegah kepunahan harimau namun tetap saja masih banyak yang memburu kucing besar ini Apalagi jumlah harimau Sumatera saat ini hanya tinggal sekitar 603 ekor dan di provinsi Aceh sendiri hanya terdapat sekitar 200 ekor saja Gak hanya itu bahkan baru-baru ini sebuah penemuan bangkai anak harimau Sumatera atau panthera tigris Sumatrae, eh? yang ditemukan mati di kebun milik warga di Kabupaten Aceh Timur tiga hari yang lalu, dimusnahkan oleh BKSDA Aceh. Dokter hewan BKSDA Aceh, DR Haro Sari Yuni di Banda Aceh mengatakan, pemusnahan bangkai anak harimau itu dilakukan dengan cara membakar dan menguburnya. Harimau Sumatera tersebut ditemukan mati pada hari Rabu, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, di Desa Penaron Lama, Kecamatan Penaron, Kabupaten Aceh Timur. Tetapi sayangnya Dr Harosa hingga saat ini belum bisa memastikan penyebab kematian harimau tersebut. Namun tim medis BKSDA juga telah melakukan nekropsi atau membedah bangkai anak harimau itu dan mengambil sejumlah organ untuk dijadikan sampel pemeriksaan di laboratorium. Kami belum bisa memastikan penyebab kematiannya, jadi nanti akan keluar hasil setelah pemeriksaan sampelnya, sebut Dr. Harosa. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, ya. Dokter Rosa juga menjelaskan saat turun ke lokasi kejadian, tim mendapati kondisi bangkai harimau sudah membusuk, yang diperkirakan mati sejak dua hari sebelumnya. Selain itu, tim yang ada di lokasi juga tidak mendapati organ tubuh yang hilang dari bangkai satwa liar dilindungi tersebut. Tidak ada organ tubuh dari harimau yang hilang, hanya saja karena kondisinya yang membusuk karena umur kematian sudah dua hari. Dari hasil identifikasi gigi, satwa yang dilindungi ini diperkirakan berusia antara 1,5 sampai 2 tahun, ujar Dr. Rosa. Setelah nekropsi, bangkai harimau itu memang wajib dimusnahkan. Kata dia, pemusnahan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti mengubur, membakar atau memberi larutan-larutan desinfektan. Tetapi cara terbaik untuk memusnahkannya adalah bangkai harimau ini dibakar dulu, kemudian dikubur. Tujuan pemusnahan bangkai harimau ini untuk mencegah berbagai potensi penyakit yang dapat menular dari satwa tersebut, baik dari hewan ke manusia, ataupun dari hewan ke hewan lainnya. Kita khawatirkan jika ada penyakit zoonosis, yang bisa menular ke manusia atau ada penyakit yang bisa ditularkan ke sesama hewan, jangan sampai penyakit di harimau itu bisa menular ke hewan lainnya, ujar Dr. Rosa. Sebelumnya, Kepala Polres Aceh Timur juga mengatakan penemuan bangkai anak harimau tersebut bermula saat polisi bersama masyarakat dan TNI serta petugas Forum Konservasi Leuser atau FKL mengecek laporan batinya tiga ekor kambing milik salah satu warga di Paunaron Lama, Paunaron Aceh Timur. Tiga ekor kambing tersebut dilaporkan mati karena diterkam harimau. Kemudian setelah ditelusuri, ditemukan bangkai harimau tersebut. Saat salah satu personel menelusuri lokasi, ditemukan karung berisi racun insektisida, kata Kepala Polres Aceh Timur. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar.